Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini Kita akan membahas bersama kunci jawaban pada halaman 35, 36, 37, 39 pada tema 3 kelas 5 Makanan Sehat Baiklah saja kita bahas di halaman 35, ayo berlatih Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Baik, proses pencernaan makanan adalah serangkaian cara kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap di usus halus. Berikutnya kita akan jawab di halaman 35. Untuk mengenal lebih baik dari sistem, baik lagi sistem pencernaan, coba kamu lengkapi diagram berikut ini. Baik yang pertama adalah mulut, kemudian yang kedua ada kerongkongan. Kemudian yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus besar, dan yang kelima ada usus halus, letaknya di tengah ini. Dan yang terakhir adalah anus. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 36. Alat-alat pencernaan kita terdiri atas mulut. Kerongkongan lambung usus halus, usus besar, dan anus Bersama dengan kelompokmu, lengkapilah informasi tentang organ-organ pencernaan di bawah ini. Fungsi mulut Untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil, sehingga dapat ditelan ke dalam perut. Fungsi kerongkongan Sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Fungsi lambung Sebagai penghasil pepsinogen Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Fungsi khusus halus Tempat terjadinya proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan. Pencernaan makanan terjadi duodenum dan jejenum. Sedangkan ileum menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Fungsi usus besar untuk mengabsorpsi air dan mineral sebagai empat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Yang akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja Berikutnya di halaman 39 Simpulkan isi yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan kata kunci Perilaku hidup bersih dan sehat di gambar iklan Gambar menjelaskan pesan yang disampaikan oleh iklan Target iklan Iklan ditujukan bagi warga masyarakat Menurutku iklan tersebut di atas mudah dipahami baik dari gambar yang jelas dan kalimat yang cepat dipahami. Iklan ini menurutku efektif atau tidak efektif karena Oke, iklan ini menurutku efektif karena menjelaskan secara detail dengan gambar yang sesuai dan kata-kata yang mudah dipahami. Berikutnya, untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan menggunakan kata-kata yang lebih menarik, gambar yang sesuai dan mudah dipahami. Apakah fungsi dari iklan tersebut di atas sebagai ajakan agar menjadikan pola hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup? Berikutnya di halaman 39, ayo renungkan Menurutmu apakah organ-organ pencernaan manusia bisa bekerja sendiri? Apakah organ yang satu membutuhkan organ yang lainnya? Apakah organ-organ pencernaan dengan pencerna sistem pencernaan? organ-organ pencernaan manusia tidak bisa bekerja sendiri. Karena sangat memerlukan bantuan dari organ lainnya, sebagai contoh, makanan tidak akan sampai ke lambung jika tidak melewati organ mulut dan kerongkongan terlebih dahulu. Berikutnya, masih di halaman 39, kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tuamu, buatlah kartu fungsi, Gambarlah organ pencernaan pada sisi depan kartu dan tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang organ tersebut pada sisi belakangnya. Buatlah kartu untuk mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Gunakan kartu informasi tersebut untuk mengingat kembali apa yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Sistem pencernaan manusia yang pertama: mulut, kerongkongan, lambung. Usus besar, usus halus, dan anus. Nah, di belakang nama kartu ini ada penjelasannya ya, fungsi dari setiap sistem pencernaan manusia. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.